Halo Sobat Tutorial, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghide foto di HP iphone ya. Jadi kegunaannya adalah ketika kalian menghide foto tersebut, dia tidak akan tampil di bagian menu utamanya teman-teman. Baiklah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal pilih saja foto tersebut, lalu kalian simpan di bagian tersembunyi. Nanti dia akan tampil di bagian tersembunyi ini ya teman-teman Nah cara untuk menyembunyikan icon tersebut silahkan simak video sebagai berikut sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya baiklah yang pertama-tama kalian masuk ke menu pengaturan setelah itu kalian masuk ke bagian foto Lalu kalian nonaktifkan saja album tersembunyi tersebut ya teman-teman. Maka di bagian foto nanti ikonnya tidak akan tampil lagi. Dan cara untuk mengembalikannya adalah kalian masuk ke menu pengaturan lagi lalu masuk ke foto. Setelah itu kalian aktifkan album tersembunyi tersebut ya teman-teman. Maka foto kalian akan muncul lagi di ikon tersebut. Baiklah teman-teman, sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, mohon minta maaf ya teman-teman.